Sebaliknya waspadai jika Euro USD bergerak bearish dan bertahan di bawah area 1.08678 karena ada potensi Euro USD berbalik bergerak bearish ke sekitar area 1.08295. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212